Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat 11 klaster yang secara umum bersetujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan ...urusan persyaratan investasi, serta urusan kawasan ekonomi. In 2018, the governors of Tana Papua's two provinces committed to a sustainable development path... ...that would strengthen the prosperity and well-being of indigenous peoples and protect at least 70% of its forests. Tana Papua's forests are more than just tree-covered landscapes. They are complex networks of living and non-living elements that support plants, animals, and cultures found nowhere else. They provide life-sustaining services, like food security and water availability, while protecting people from natural disasters and climate change. Through these forests, a massive road network is being built. At nearly 4,000 kilometers long, the Trans-Papua Highway is part of a national plan to connect and serve the people of Tana Papua. However, the highway also increases the risk that Papua's forests will be converted from intact to degraded ecosystems, with negative impacts on local communities, biodiversity and carbon emissions. Iya, show that the development that follows road expansion can lead to of deforestation. Ya, untuk pemekaran Papua yang di, apa, direncanakan oleh pemerintah ini secara prosedur memang tidak melalui aspirasi rakyat Papua. Sebab mengapa bahwa setelah revisi undang-undang Otsus Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 yang kemudian perubahannya adalah Undang-Undang Otsus nomor 2 dan tahun ini. 2021 itu secara sepihak oleh pemerintah pusat dan DPR RI itu sendiri. Tanpa melibatkan rakyat Papua melalui lembaga kultur orang asli Papua adalah DP, adalah MRP. Bayaran yang mahal, saya harus rubah pasal yang Pak Tomarudin kemarin bilang. Saya harus bisa meyakinkan untuk kewenangan provinsi ditarik ke pemerintah pusat. Tidak cuma lewat persetujuan DPRP dan MRP bahkan gubernur. Bermainlah saya di situ seperti pancing ikan kerabu di Rencana pemekanan Papua ini berawal dari ketika kita melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ekonomi khusus yang sudah berjalan 20 tahun berdasarkan hmm. Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 ketika itu evaluasi ini dipimpin oleh Bapak uh, Nengko Puluka, ketika itu langsung Pak Mabun MD juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri Menteri PAN-RB dan uh, yang mewakili Kapolri yang mewakili dari TNI, dan juga hadir da dari KPK juga, itu Pak Perli, dan Menteri Bapenas, ya. Pak Suarso Fonoharfa. Tiga itu uh, dilakukan evaluasi setelah penelenggara uh, daerah itu berjalan selama kurang lebih 20 tahun, hasil evaluasi itu disampaikan kesimpulannya oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri, yang tadi kami sebutkan undang nomor dua, setelah dia disepulakan tahun 2021 tersebut. Kalau disumurkan penolakan, saya ada beberapa eh, catatan, ada SK Gubernur dari Papua Barat saya. Eh, Papua, Papua Barat yang disumurkan bahwasannya provinsi Papua eh, sudah di-SK-kan oleh Gubernur Papua Barat, Papua Selatan. Eh, pembentukannya diinginkan oleh Pak Wadim, Rauke, Asmat, Papi, dan Bupan Tigul. Di daerah lain itu pemekaran masih dipending. Kenapa untuk Papua harus dipaksakan? Ini masalah teknis pemekaran atau ini adalah kepentingan politis? Jaga, sekali lagi jaga yang namanya investasi. Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses maupun investasi yang baru datang, jaga. Dan saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga sama, diperingatkan. Ganti. Selanjutnya, kami akan menaikkan kembali kepada seluruh peserta sidang terhormat, apakah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dapat disetujui untuk bisa menjadi undang-undang. <Sansi>